Assalamualaikum, Bunda. Salam jumpa di channel Kuyani Suryani. Saya akan berbagi resep ayam goreng kremes. Tidak lama-lama, ya, kita mulai membuatnya. Selamat menyimak! Nah, ini dia bumbu-bumbunya, ya, bawang merah, daun salam, serai lengkuas ini lengkuasnya kurang banyak bunda harusnya banyak ya bawang putih kunyit jahe garam secukupnya ketumbar dan jintan sedikit ini bumbunya ya bunda ya ini dihaluskan nah ini ayamnya tadi satu lebih dikit nah ayamnya kita cuci bersih ya lalu kita masukkan nih kita mulai merebusnya masukkan daun salam serai dan bumbunya yang telah dihaluskan ya tadi saya blender sekalian kasih airnya nah rendam sampai terendam ya bunda tambahkan garam secukupnya ya sampai terendam ayamnya Lalu ditutup. Nah, setelah 15 menit hasilnya seperti ini. Aduk-aduk. Ini udah matang, Bunda. Ini. Udah empuk siap digoreng. Rebus lagi sebentar lagi ya matangnya tadi kurang begitu maksimal. Terbus lagi sebentar. Setelah matang, kita tutup sebentar, baru kita goreng. Nah, goreng dengan minyak panas. Tertutup dengan minyak panas, ya. Ini ayam satu, saya masukkan semua ayam tadi, ya. Satu penggorengan, sekali ngegoreng. Ini penggorengannya kecil, tapi banyak isinya, loh, bunda. Recommended nih buat bunda-bunda yang dapurnya ingin cantik dengan wajan ungu seperti ini. Satu set isi banyak, lengkap, bunda, ya. Nah, itu lihat ayamnya semua, saya masukkan ayam satu ekor tadi ya, ini dalam satu penggorengan muat nih. Ini penggoreng ukuran 26 enam malahan ini. Ini ayamnya sudah garing ya, nah kita angkat ya dan kita tiriskan. Untuk selanjutnya kita goreng kremesannya ya. Ini kan nah ayamnya udah garing, begini kita angkat wajannya rekomend kan mom? Nah, sampai bersih ya kita angkat semuanya ya supaya tidak terlihat gosong kalau kita menggoreng kremesannya. Nah ini kita masukkan kremesannya ya mom. Ini tadi lengkuasnya, berhubung lengkuasnya tadi kurang, jadi kremesannya sedikit ya mom. Nah seperti ini kita goreng, kita aduk-aduk sampai merata. Ini harus rajin ngaduk-ngaduknya ya, mom. Kompornya nah kecilin saja mom, jangan terlalu besar. Biar kuning hasilnya Nah sambil diaduk-aduk terus ya Mom Supaya rata kuning matangnya ya Nanti supaya setelah kuning Diangkat Lalu ditiriskan Nah ini ayam gorengnya sudah Sudah ditiriskan Lalu kermesannya kita taburkan Di atasnya ya Mom nah ini dia, ayam goreng kermasnya sudah jadi silahkan selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe channelnya, jangan lupa pula bunyikan loncengnya oke mom, terima kasih telah menonton video saya dan sampai jumpa ya mom untuk video-video berikutnya nantikan video saya selanjutnya ya mom selamat mencoba ini hasilnya Bagaimana menurutmu? Terima kasih. Sampai jumpa.